Nabi lahir, nafs abulah rapih akdinas nen, mikine mansur bayuni, ngeragam kini mansur Banyu kayak keran diinung sih saden bader tiinung, ti cuci gara-gara mung seneng tau waktu kajin Nabi lahir, bon, akhirin Nur Muhammad sing asal ini pundak ke Syed Abdul Motolib ditempelakan nih pundak ke Syed Abduloh bareng Syed Abduloh ketempelan Nur Nuhangat gantengi orang kira-kira anggaran orang baton merupakan Syed Abdullah langsung semangkut bonggimu praman buk rangda buk dua buk Beruh, buat saya. Saya minta Allah, senang pun tidak diramu pun. Imam, anak, saya. Mas, asal senaput. pun, selalu <SILENCIO> ingin nempel. Selalu ada nabi, selalu ada nabi. Jadi, akhirnya uang wadon mekah. Said Abdullah, saking ayunan, saking gantengnya yang berseri-seri, ganteng berseri-seri lu, ganteng impor pak. Wong berusaha tolong, mimpi punya khayalan, kepengen dibocorkan Said Abdullah, sebab ningguri ketempelan Nur Muhammad. Eh, Ujung-ujung nih, maka anak berita viral, nih grup WA. Yen hongi malam Jumat bernawab, Perawat-perawat langsung aksis semakut, diri Ora kita berita bahwa Ora tolong nikah. Eh, bareng esok-esok ternyata bener hari di Mekah anak seket perawan mati kena serangan jantung gara-gara Said Abdullah nikahkan karo Siti Aminah. Luar biasa. Bareng wis nikahan Said Abdullah malam Jumat ber roh ning kamar Dewi Aminah bojone Anak sinar, sing luar biasa, gemerlap, terangin. Saitabullah mempengantin anyar terus berbunyi kamarnya Dewi Aminah. Sinar tambah kuat, tambah mencorong luar biasa. Saitabullah, Pak, ngambung padu bojone. Ngambung padu ke Dewi Aminah diambung. Sinar sini kamar gemerlak mau, langsung lebunin batu ke Dewi Aminah Terus temurun menisor, lebunin rahimah Dewi Aminah Terus ketutup, itulah Nur Muhammad diwadai rahim rahimah Dewi Aminah Berarti menurut banyak imam dan ulama jumhur sepakat anak Wong, kata katakan bahawa kancing nabi Kejadian mani manim Hubungan suami istri Haram hukum Bahawa kancing nabi Kejadian ini Nur Muhammad Yang digawam oleh nabi Adha, muter-muter-muter Terakhir di kandut Yang rahimi ibunda Dewi Aminah Soal Nabi Muhammad Soal du'alainah Muhammad Jadjen masukin waktu lagi ngambung, pakduki mulai dibubuk, ibu, zaman tahu ngambung, pakduki singlanan, mulai esok, waktu ngambung tangani singlanangi, waktu ini pada bahasa karus singlanan apa boten? <tuh> tapi karus lurai bahasa bu, karus singlananin boten rae taun sing sering pasane karo wong malah ora kalau pak lurah sanjamin Sing beli langsung mengkeret tapi terentak sing wadul langsung mengkeret mata ini bisa sih makan laul pindang-tok jauh kau apa-apa nih pak sekali-kali laul ganti pecel lele ya kenal apa pecel lele lelemu ini tak pecel bu bu bu lelah suka singlanan dan kape ngosong nanti nyukurin pada kukuk maksud kan nongguna ya, sama nongguna gelam ke singlanan pada matang be kita bangi ngangguk gelang krimpian krimpian rambutnya si kiwis direponding maksudin men katun seksi tapi sing lanangi orang di u oh si wangguk, kamu gelang 10 gram di pantau dipos-pos dielus-elus huu huu huu elus lagi emas, itu tak gila tau dielus-elus Badulik, tigit, yu, yu. <tuh> selalu nabi, selalu nabi. Bon, maulid, bon, putih, kita tur, tur nang kebun aku, onut selera Tuhan Ini kutu putih yuk, orangku dulu. Boleh apa? kuning ijo uli, kayak bendera-bendera. Kayak uli, momor putih putih, menangsal gajaran sunnah rasul. Tapi ya memang orang umum, ningkuni bahan sama itu, morini ijo. Lebih nikah teka malakak, eh turdu dulu. Gimana kita pelontong sih, gini? mendetek sakin Bil mau diwangi iro cukuplah mati dan tidak sehat kafa mulane kail putih biarani kain kafaan sama tangan mati bayi dipuntel kail kafaan ringan yang mikir giliran ku kafaan menipar kemana giliran ku anak singora wani ngomong ngomong mati ya Kali orang ngomong mati ya Kali sing so apa maning sing sing lemmu apa maning sing sama ngerok Soeharto jemen suge kaya apa sih belum rumah sakit b di kawan dokter spesialis u anak orang Nyawane nyawani Pak Hardo ngedupi dokter yang langasih ngerok apa mani wong kene ini rumah sakit ya. lawang rumah sakit bintang tak di sroyo. Bintang tak bintang tukuk, bintang tukuk, bintang tukuk, bintang tukuk, bintang tukuk, bintang mati bintang mati bintang tukuk, bintang tukuk, mati tukuk, bintang tukuk, bintang tukuk, oh berarti bintang tukuk, bintang tukuk, bintang tukuk, bintang tukuk, bintang tukuk, bintang mati jangkapat esok, mati jangkapat sore, langsung layet akhirnya pastinya juga lah, nyompa ngaduh dewek maka kuburan dewek yang para terun ketukang asrok di mati maka dewek di aaah, tadi dia nom larat, langsung layet padahal ngom larat kan jasa nih, gede nomen gini nomen gini nih gini kan gerana anak hajatan ciki sinoman ada, ngom larat, ngom larat, apa langsung gini Jogel yang menggabur, tapi kan mau ngisi pintok, ya iya Ini ya, kurang asing, ini ya, kepedesel Yang baratnya kesel, kurang ajar Tapi kan di petak-petaknya, dulu mengiring pengantin di petak-petaknya Yang si man kesel, mengiring pengantin pesanan nih, ini Tumpah lebih mana datang, numpakin si jen-sen si, si, si, si, si suki sugi tumpakannya Apangsa, Innova nih Mas Asro, ya numpakin si suki, -suki tempat sini bu bu siapa sih bu Aminah, bu Rokiah, bu Marjam, ibu Devi, ibu Paki, apaansa kalau ini lupa, eh si ibu Pakol soal apa pasti di ah, bawon, cerita di petak-petak mana kok? Jadi sini ya si si ibu Paki apaansa? apel, anggur, lengket inungannya apa ya, botolan, boga bola panta, ane mending inungan dia singarane ponari somet, <tuk> ponari, sinubak cowok nginungi teh buat dari plastik, narkotis si iput sung darinya peralat gorengan. nggureng tubel sirup sing kebak mobil ta para nasinan ya parengi wonten kebaya bajing numpak cowok ya Allah bibirnya nih alis blewer mengisor, sor majurong senti nurut jadi bedak-bedak nang, begini nah, oh. bidungan atau matian ya, seperti lubang yang mesti wong. <tuk> nah, Larasoki yang menguburan tapi kan mau drum, bagian pas sudah jadi miring main tinggal aja Pekerjaan paling gampang main drum, wong e? <tuk> gini apa gini? Sampai nang wong sedrumpun sama itu wong bal-bal eh, dan eh operanin orang apa? Kakek boleh bisa menyak teman itu. Aja di petak-petak, nawa melaratkan langsung itu beda kita pergi. Orang oh, di petak-petak, nanti beda klub ini beda, melagu ini beda, gayanya beda. Sampai dong itu lu ngoroki beda, ngarang langsung ini gaya kan astro bukan kan Dong itu lu ngoroki suaranya lebas, kayak song system. Astro pertemuan bareng, ancur nangan pencereli dingin. Dawang sing kelarat tuh mau rocky moni, nik, nik, nik. Kayak cepet ditabrak, tapi turun gitu. turun mangan sih. Sampai buangku beli disizin langsung cari pelaret. anggar buang pelaret umbeli dibuang di buang Srog. Tapi karena Astro, tuh Umbeli bisa. Soalnya gue sakit tangan, strong bisa maning ya. Riga baru-baru tuku sabu tangan Anak bu padun, empat tuku kutang, diorang mampu Akhirnya gawe kutang, tewek gua bekasih pupuk KCL Bekasih pupuk gua gabi kutang, ditutupi Baru tinggul silahkan ngeruk semampu Si menangani suara urutulisannya sih Awas, jangan diisang, nyambut ansun Sampai melaratipan cukup sana kolor Bagaimana pak Gawin sana kolor Ngekandungin tinggu Para bus tadi tinggu sih Gua dengarur Gantin aja mampu Soalnya dengar pengkolor Ana tulisannya Isi bersih 50 kg Anak-anak -an ini kejadian Lagi, lagi korona gawat-gawat Anak-anak panasul Bagaimana tunggu masker terungkup akhirnya munculnya kecerloh dan pada tunggu sokap ukuran 4 b tiga seraya barang tiga orang muncul senaput ngangkat ventilasi ini sih cebuli hutangin terungkulan terungkubah selalu melaratkan tuh mau ini ya angin ya, ngomongin masak angin. Orang mudi ketua yang ya kebun di kuburan. Besok sore di kuburan, yaumah idiyas turuna suastata. Yen nguriya mesok waso. Keningane mesok. Yen ngono ya mesok. Ben Gusta dising kopi di remenane mesok. Dikrop sing tudorane mesok. Wis nyetel mingke mesok. Pilirane madan selu ya. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan Okay. Okay, okay, apa, oke ibu ibu apa yang membantu kan gaya atau naik unik yang bersih kalaulah ibu cantik jelita israel tiba tiada berharga suami menangis sebelah mata sambil mikirin siapa gantinya bepokopong lanang orang anak orang orang sing nomore orang menye orang karena wong lanang bojo mati be drop ini jatuh di buntel mori si lana melangkai ini bolak balik dilangkai lurahnya takut om, si bojone mati ini dilangkai bolak balik om, ini pak lagi nuruti di amanat bojone kulas turunnya mati yang mana tak pak? bojone yang pernah ngomong, kayak lagi lurah mas, mau kan pan bojone yang langkai dulu mayatku kalau kita langkai bolak balik bu, bu, ini terus ngomong sampun, bongbocun di misal seneng nih ngomong terus, rasanya mau nganangin luaran teori ya pak ya, bu, ini ngaji ya di satu tv pun ngaji pada gawat kertas, surat, pulpen yang bener rata bapak ini si pulpen ini tidak apa, si letrakan pasti datol. Bak seluler Nabi. Ita nthur, mudahnya niki kumumpung kulur sampe gori. Nthur mendukunglah nih api, niki buatin yayasan, buatin sekolahan, sampe pada ngaji anak kau pada ngerti agama. Tatur nih api, Allahumma, Wong nyewan seibu, sampe niki nih anak akhik kiai, akhik ustad, karena lembaga pendidikan didukung, gimana buki? Wong kulur sampe untung. Untung nemeni puliwa anak Jambi anak Nato Dol, si Indonesia ini masih punya hutang terhadap Nato ulama. lama. Kulak nigo membaca the Memorial of Pandanaran. Ini luar biasa gurulah kader bungun ini Al alamah Muhammad Azim Asari yang diuliti hilistik lali Indonesia ini. Bahwa Guru Muhammad Dasyum Asari adalah penetak kemerdekaan Republik Indonesia Ketika Soekarno mau memerdekakan tanggal 1 Agustus Mbak Asim yang menentukan menjadi 17 Agustus bahwa Wahid Asim, Ramani Gusdur putar dari Kiai Asari Beliau menjadi menteri agama, berangkat ke kantor jam Jampangat sore balik, tapi HATAM 33 Ketiga, bahasa Mas Ari. So nanti sihoro. pertama membaca batik, membaca batik Terus bahasa Mas membaca surat Al-Kahfi, bim batamurusi ji. kedua, baca batik hak. Bahasa Mas membaca surat at daqbah bim batamurusi ji. bunyi-bunyi langsung menulis di dalam surat kertas dan tulisan itu dibawa oleh Kiwahi Tasin dan tulisan itu menjadi isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur itu tulisan asli Pak Asimah yang disahkan oleh tim 9 sampai dibaca sudah oleh Maramis yang agaknya Kristen tapi lolos Ketika membaca isi pembukaan dasar 45 adalah konstitusi terhebat di muka bumi ini Sehingga menjadi orang terbodoh ketika ada orang atau kelompok orang Yang kepengen mengganti sistem negara ini dengan sistem khilafah Karena Indonesia sudah di atas khilafah Bukti ini pembukaan dasar berbunyi atas berkat rahmat Allah Itu tulisan Mbak Azim Astari, Luar Barangan -barang luar yes, bahkan ketika Rasul Syuhuriyah Soekarno datang ke Jobang dengan tim sembilannya kemudian berdiskusi dengan Pak Hasim dan meminta pendapat Mbak yai lalu terserapat tapi sila pertama ditambahi jawab ciplipon sila pertama Dan adalah ketuhanan yang maha esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sing akhirnya jadi embrio Piagam Jakarta dikubri pun bagi hasil ke hasil ke asari menjawab hapus tujuh kata dalam sila pertama cukup ketuhanan yang maha esa makanya bagi nahtodul ulama Pancasila sudah cocok secara sari kalau hari ini ada kelompok orang mengatakan Maulid Bintah, ziarah kubur Bintah, tahlilan Bintah, saya tidak akan berdebat. Mungkin akidahnya berbeda. Tapi kalau hari ini ada kelompok orang berani mau Pancasila, seluruh kekuatan Nahdlatul Ulama siap merapatkan barisan bersama TNI Polri. Beda Pancasila NKRI, harga mati. Yang lalu Allah We're yeah. Wahai muslim, wahai selut bi umuri wahai umuri muslimin, ya Robbel alamin. Bismillahi rabbil alaahu astyallahu tawakkal do Allah, waktosam tu bilah, wabat do abril Allah, masha'allah. Laqoat illa billah. Allahumma salli sunatan zina bi jamil makan walikhan walkuwail Wa tasallimu وَدَثَ فِرْنَا وَدَثَ فِرْنَا وَدَثَ قَتْلَنَا جَزَاءً وَدَثَ قَوْمَنَا دَرَجَاتٍ وَتَبَلْهُنَا بِصَحَايَةٍ جَمِيلٍ حَالَتْ فَغَدَا وَبَدَلَ الْغَرَبَ بَدَلَ الْمَغَارِبِ وَبَارِكْ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَزَوْجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ يَتَمَّ بِهِ وَصَلَاةً دَائِمَةً بِتَوَامٍ وَنُكْرُ رَبَّنَا في الامورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا اليك يا الله يا رحمان يا رحيم Pena tina petunjuknya hasanah fikar terhadia hasanah telah benar alul maksoh beranak tiga mata kulit ini benar apa yang maksoh tiga wajib tiga mata kulit apa yang anda puji saya mengatakan apa yang ini mata tahu binu bu yang alai nama syaitan dunia Allah mematikan apa semainah apa besarina apa kuatina maketanah wajah adana berdasar sifatana fitina berdasar itu yang baroh mina berapa ilmina berdasar lid alai nama Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Allahumma salli wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati maslamun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Ya rabbiyal salaam minas salati tasghil. Shiratal ladina an'amta warahmatullahi wabarakatuh.